hai assalamualaikum teman-teman semuanya ketemu lagi bersama aku uci oke okay, di video kali ini aku bakal ngasih informasi yang sangat menarik buat kalian apalagi buat kita-kita yang youtuber pemula yang belum tahu gimana sih cara bikin cover atau thumbnail di video kalian yang ada di YouTube kayak gitu. Oke, okay, biasanya aku itu pakai aplikasi ini, VisArt. Oke okay guys, kita mulai ya tutorialnya. Di sini kalian download dulu aja di Play Store ya VisArtnya. Terus nanti langsung aja buka aplikasinya. Oke, okay, langsung ke tutorialnya. Oke, okay, di sini kita mulai aja ya. Kita langsung klik aja VisArtnya, klik nanti tampilannya kayak gini terus kalian bisa klik yang tanda plus yang ungu ini kalian tinggal klik aja biasanya aku itu kalau misalnya pengen bikin background background dari video atau cover itu sendiri kalian bisa pilih kalau yang paling bawah ini yang ini itu buat kalian yang agak ada kotak-kotaknya ini itu yang transparan kalau yang ini buat background yang berwarna jadi kalian tinggal pilih aja mau warna yang mana kayak gitu. Tapi biasanya aku itu paling seneng pakai yang ada motif-motifnya gitu, kayak lucu aja gitu. Jadi di sini aku bakal gunain yang ah uh, ada motifnya, ga ya guys? Yang ada motifnya ya guys. Jadi di sini aku pakai yang ini aja. Kita pilih dulu aja. Kalau misalnya kalian pengen yang berwarna yang atas, kalau misalnya kalian pengen yang pakai motif-motif kayak gini, yang lucu-lucu kayak gini, kalian bisa klik aja di sini yang Uh, banyak banget gambar-gambarnya. Jadi di sini aku bakal menggunakan yang ini ya, guys. Nih, udah udah aku klik tadi. Gambarnya. Terus nanti kalian tinggal klik aja yang tools ini. Klik yang tools, terus klik yang crop yang pojok kiri paling atas. Di sini ada ukuran-ukurannya. Jadi kita karena ini untuk cover YouTube, jadi kita pilih yang 16 banding 9. Nah, ini tuh ukuran sesuai cover YouTube. Jadi kalian tinggal sesuaiin Terus potong deh Potong dengan centang Tank Yang di bagian atas itu ya Oke okay, sekarang kita tinggal Masukin foto yang pengen kita Jadiin uh, thumbnail Klik aja yang add photos. Ini kalian geser aja ke kanan Eh ke kiri <tos> Sorry, Kalian tinggal klik aja add photo Kalian pilih deh tuh Foto yang mana yang cocok Buat apa namanya buat thumbnail kalian nah di sini aku pakai foto aku yang ini ya jadi tinggal di add aja oke okay, ini fotonya tinggal kalian sesuaiin mau segede apa nanti bisa disesuaikan lagi oke okay, sekarang kita untuk uh, cara menghapus background yang ada di belakang ini kalian tinggal klik aja yang uh, geser ke kiri ya jadi kalian ada nih yang gambar gunting kalian klik aja klik yang gambar gunting Nah kalau yang garis putus-putus ini adalah untuk kita mengarsir gambar ini Supaya bisa diambil Tapi kalau misalnya pengen lebih simple kalian klik aja yang di sebelahnya ini kalau Nah kalau gambar yang kayak manusia ini Icon yang kayak manusia ini kalian klik aja Biasanya kalau bisa itu dia langsung mendeteksi garis pinggiran gambar Langsung kepotong tersendiri kayak gitu loh Otomatis kepotong nah ternyata nggak bisa guys berarti kita harus pakai cara manual yang ini tadi yang garis putus-putus ini jadi kalian arsir aja sesuka kalian sesuka kalian pokoknya nanti dia bakal menyesuaikan garis pinggiran gambar nah, udah ini aku udah arsir sembarang ya langsung kalian klik aja yang paling pojok atas yang ada gambar panahnya itu paling klik aja dan nah kita lihat hasilnya apakah rapi tuh ternyata rapi sih guys cuman masih ada uh, kayak bintik-bintik yang masih belum rapi ya Jadi kalian klik aja yang gambar kuas ini untuk merapikan nih kalian ratain aja gambarnya supaya lebih bagus gitu hasilnya Waduh kecoret malah ini ya kalian tepi-tepin nah untuk ini kan masih ada yang belum rapi jadi untuk menghapus kalian klik aja yang di sebelah gambar kuas itu tuh kalian rapiin atau gambar yang mengganggu, kalau saya kalian pengen lihat hasilnya, kalian klik aja yang gambar mata itu, dan kayak ginilah hasilnya ya guys, oke okay, kita langsung save aja, save klik save yang ada di pojok atas dan hasilnya seperti ini seperti ini ya, oke okay, udah jadi nih, sekarang kita kasih pinggiran gambar ataupun border ya klik aja bordernya, jadi kalian silahkan pilih aja nih mau, mau warna apa yang menurut kalian itu menarik ini. oke di sini aku bakal pakai yang warna apa ya warna pink kali ya oke warna pink nah ini bisa kalian gedein bisa kalian kecilin juga sesuai selera yang mana yang menarik menurut kalian dan enak dipandang oke aku biasanya gunainya segini sesuka aku aja sih oke kita taruh di pojokan klik aja di backgroundnya. Setelah itu kita tambahkan teks nih di sini. Teks judulnya itu apa? Aku misalnya judulnya uh, apa ya? Cara bikin cover video YouTube. Oke okay, udah ya. Kita langsung klik centang yang ada di atas. Terus sorry baterainya ngedrop. Oke okay, nih langsung kita ini ya. Tulisannya ya. Oke kita kasih apa namanya garis-garis pinggir dulu, tepi dulu biar kelihatan. Oke di sini aku udah kasih garis pinggiran. Jadi di sini kalau kalian klik yang ada fontnya ini kalian bisa pilih pengen font yang, font yang mana yang menarik menurut kalian. Nah biasanya ya kalau aku itu suka nggak banyak yang neko-neko sih. Ditinggal kalian atur aja ini cara bikin cover video. Kalian enter aja biar lebih rapi ya Nih kan gini Oke okay. Nah tinggal kalian atur Terus kalian mau bikin uh, Thumbnail yang kayak gimana Kayak gitu yang lebih Menariknya Terserah kalian pengen Font yang mana Ini banyak, banyak banget nih, yang bagus-bagus Oke okay, di sini aku bakal gunain yang Ini aja kali Oke okay, kita gedein Segede yang aku mau ya Ini kayaknya bagusan kayak gini deh kalian atur aja sesuka kalian dan ya udah sip, udah sip banget nih kayak gini ya guys kalau sekalian pengen tambahin gambar kan tinggal add aja kayak tadi misalnya aku pengen gambar apa ya gambar thumbnail aku kali ya oke kita tambahin gambar thumbnail yang aku pernah bikin yang ini oke langsung aja klik Klik gambarnya atau klik add yang ada di atas. Oke, okay, ini dia gambarnya. Jadi kalian bisa simpan di bawah atau terserah posisinya mau kayak gimana, terserah kalian ya guys. Kalau saya kalian pengen tambahin stiker, kalian tinggal klik yang stiker itu. Di sini banyak banget icon icon atau emot yang lucu. Kalian ah di sini aku bakal nambahin apa ya? YouTube kali ya. Oke, okay, kita tunggu dan ini dia hasilnya banyak banget kan guys. Oke, okay, misalnya aku klik yang ini aja deh, yang bulat ini, thumbnail YouTube. Eh nggak usah deh, yang ini aja, yang tanda panah ini aja. Nah, oke, okay. di sini banyak banget guys, icon-icon yang menarik ataupun gambar-gambar uh, yang menarik. Oke, nih langsung aja kalian klik kayak gini. Bagus enggak? Gimana? Nah, udah jadi, guys. Dan inilah thumbnail inilah. sekarang kita save ya. Ini udah jadi, kita save. Ini tuh udah sesuai Ah, uh, ukurannya udah sesuai sama YouTube. Jadi kalian tinggal save aja, save ke galeri dan done. Ah, sekarang kita kembali ke galeri ya, guys. Kita tutup dulu. Piece art nya kita kembali ke galeri. Oke, okay, ini galerinya. Aduh, kita lihat hasilnya. Dan ini dia thumbnailnya, guys. Ini dia, guys, udah jadi nih. Jadi, kalau misalnya kalian udah selesai, tinggal kalian masukin deh ke YouTube. Oke okay, itu aja video aku kali ini semoga bermanfaat buat kalian youtuber pemula dan semoga bermanfaat saling mendukung ya guys semoga kita cepet-cepet uh, dapat subscriber yang banyak dan jam tayang yang meningkat jadi kita bisa berpenghasilan di YouTube bye-bye sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya jangan lupa di di Like, comment, dan di subscribe channel youtube aku Bye bye Assalamualaikum